cicik-ciciklah lagi bersama otong spinner ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olivus hari ini hari ini kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor olivus hari ini hari ini kita mau modal 120 ribu kita akan mencoba mencari profit profit manis di, Topol, block, cost, skin, asset, director, di 34, ini kita pola pas-pasnya langsung ngegas kena jututer di 35 kali. Pertanyaan kita main di mana <lampan> guys? Kita main bebas karena bukan bonus di slot gacor resolit sampai rujak ke dunia akhirnya langsung yang bersama apakah ada yang atau tidak ya. Tuh kasih kasih yang manis manis kasih kasih loh. jadi. Ayo kasih kasih kasih jadi mantap doang ambil kunci kuning kasih sekali sekali itu Jadi, atau biru atau menutupi biru atau menutupi ini dulu. Ternyata strategi sebelah sana, hai, bukan yang di Google. Kita membahas dua ribu tiga ribu itu. Medong, radius, dan jendela. Mungkin lebih di Di jadi kita masih. Ada beberapa ini? Daerah yang lebih luas pun hijau, hijau, biru, jadi yuk atas kelas ini menjadi dua puluh dua lagi dong Oh yang hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Di sini media hai, pasti dibayar hai, hai, hai, cuma hai, kalian hai, merasakan sensasi-sensasi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, saya hai, di hai, jangan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, dunia Yo, untuk lingkatan saya sematkan di pin komen Di kita juga tersedia link komunitas grup WA Di nah, sana kita selalu sebagai pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor oleh ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oleh besar ini, artinya slot gacor hari ini, artinya slot, slot hari ini, artinya slot gacor oleh besar ini. Nah, cuma di sana kita selalu berburu pola kerja sore hari ini khususnya pola kerja beroleh besar ini maka dari itu di bantu ramai kerja rupiah biar kalian selalu tahu pola kerja sore hari ini khususnya pola kerja beroleh besar ini esok harinya ya tuh ya bandung ramai kerja rupiah biar kalian selalu tahu pola kerja sore hari ini khususnya pola kerja dong petir petirnya yuk kita geser yang hmm, enaknya enak, main enak, enak. apa nih kita naik dulu ya 4800 kita coba cari free spend kita. kita coba di 30 pik emang ah, 30 nol 30 pik seperti biasa 30 tujuh ini yeah. free spend turun ya ternyata di di atas 120 turun tapi ini lagi nggak mau nih eh, erong hijau dulu ini oh eh, hijau hijau berarti turun Aku cincin yang memuang. Dan buat teman-teman yang mau, jadi waktu klik comment, subscribe nya. Saya sangat berharap kalian juga boleh. Biar ya, teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi. Kalau sudah cerita hari ini, sudah hari ini, kalau sudah cerita sudah hari ini slot hari ini slot hari ini slot hari ini cuma di sini kita selalu berbagi pola slot hari ini, khususnya pola ini, maka dari itu di bantu ramaikan kalau momen saya lebih semangat lagi berbagi pola slot hari ini. khususnya pola slot Diri dijadikan jadi orang kita masih ingat, kita yang Itu and mm -hmm.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 Kita membuatkan kesempatan, widih. Saya ingat jika ada kesempatan widih. Widih, gajah terkena kecepatan, ada dua, Ada jika ingin bermain juh, langsung aja, Jadi, sekian dulu informasi yang sudah menonton sampai hari ini saya Bang, sebentar nanti diri. Bye, face salam Jack.